Oke selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada selamat bergabung di Panen hadiah undian tabungan Bima periode tahun 2022 luar ah, biasa sekali dan nah, pastinya Panen hadiah undian tabungan Bima merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya ya, seperti biasa ya dan saat ini ...kita akan membacakan pengundian Grand Prize dari panen Hadiah Undian Tabungan Bima. Nah, Grand prize berupa satu Grand Prize Mitsubishi Pajero. Wow, namun sebelum kita memulai pengundian kali ini ya, sehat okay. Mari kita saksikan terlebih dahulu video profiling dari pemenang Grand Prize Mitsubishi Pajero Sport... ...periode tahun lalu, yaitu ada Ibu Yektining Tias Stuti. Sering sekali, ya, saya menemukan jadwal yang pentrok, yaitu baik itu tugas dari Kemendikbud, tugas dari universitas. Oleh karena itu, saya pernah mendapatkan pengalaman yang uh, cukup membuat saya kelimpungan saya baru tiba waktu itu tugas dari Kemendikbud ya di Papua kemudian baru sampai bandara harus kembali lagi ya ke Jakarta untuk menyelesaikan tugas-tugas tapi alhamdulillah dengan e, bismillah dengan manajemen waktu dan mudah-mudahan tetap dikaruniakan sehat selalu ya saya bisa menjalani peran-peran tersebut 23 Agustus ya, 2019. Hamin satu akad nikah anak saya. Saya dikejutkan oleh panggilan dari e, Bapak Lurah yang menyatakan bahwa suami saya dan anak saya mobilnya tertabrak kereta di penjagaan kereta tanpa palang pintu 500 meter dari rumah saya. Seketika saat itu dunia saya habis, benar-benar ya, semua di luar dugaan saya. Kami sama sekali tidak mempersiapkan, saya semacam tidak punya lagi semangat untuk hidup, daya untuk hidup lagi. Namun saya sadar saya masih punya anak satu lagi yang kecil akan menjalani pendidikan di fakultas kedokteran. Demi anak saya, saya harus bangkit, saya harus kembali beraktivitas, kembali menjalani peran-peran saya. Saya dihubungi oleh Bang Jateng bahwa harus segera memindahkan ya, tabungan almarhum. Dan waktu itu karena kesibukan saya, Alhamdulillah semua petugas Bang Jateng Cilacap luar biasa mensupport saya. Dan waktu itu saya segera bangkit dan saya harus menyelesaikan semuanya. Saya sedang santai ya di ruang tengah. Kemudian tiba-tiba mendapatkan telepon dari uh, Ibu Happy. Dia menyampaikan bahwa saya mendapatkan uh, hadiah grand prize dari Bang Jateng. Saat itu komentar saya adalah, Ah Bu Happy itu penipuan ya. Bu Happy menyampaikan bukan Bu Yekti sungguh. Ini saya sedang live mengikuti ya. Saya telepon anak saya terlebih dahulu. "Betul, Mah." katanya memang sedang ada undian. Dan saya masih tidak percaya. Kemudian saya nelpon adik saya. Ya, sungguh saya tidak mengira bahwa saya akan menjadi salah satu pemenang dan bahkan pemenang grand prize ya. Bahagianya luar biasa. Saya sujud syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya anggap itu adalah hadiah juga dari almarhum karena tabungannya di situ adalah sebagian besar adalah tabungan dari almarhum. Terima kasih, Bang Jateng. Percaya cateng Baik sebelumnya kita akan panggilkan perwakilan Nasabah Cabang Utama Ibu Rizki Maulida okay. Dan juga Bapak kepala divisi dana dan juga jasa Bapak Hari Suseno untuk melakukan proses pengundian. Oke, silakan Bapak. ke atas panggung Bapak. Oke, kita bergeser dulu ya. Kita akan undang sekali lagi perwakilan nasabah cabang utama Ibu Rizky Maulida. Dan iya. juga didampingi kepala divisi dana dan jasa Bapak iya. Hari Suseno. Bapak Hari oh, luar biasa, Ibu Rizky Maulida juga sehat semuanya. Ya Sudah oh, uh, siap ya banget. Oke, Oke kita mulai dulu ya Pak, gimana nih Pak tanggapannya tentang acara hari ini di panen hadiah undian tabungan BIMA Menarik ya, hari ini kita melakukan pengundian Sebagai apresiasi kepada nasabah Nasabah kita yang setia terhadap Bank Jateng Termasuk hari ini seluruh cabang kita juga melakukan hal yang sama Artinya apa? itu tidak ada sama sekali rekayasa kita, okay. artinya okay. memang kita uh, apa, fairness ya yang kita uh, kedepankan dan harapannya untuk yang mereka yang belum beruntung ya tetap melakukan uh, menabung, menabung sehingga dapat poin okay. dan sehingga dapat kesempatan lebih besar lagi lebih besar. Oh, tahun ya, depan ya, kira -kira. ya luar biasa sekali, yeah. tapi ini okay. ada pertanyaan lagi nih Pak Kan dari tahun ke tahun kan hadiahnya memang luar biasa sekali ya Pak. Ya. Ada Expander, Nmax, oh, ada Emas, sampai Pajero Sport. Apakah di tahun berikutnya hadiahnya akan bertambah kembali Pak? kapal pesiar gitu Pak. Nah. Nah, nah. Okay. Semua tergantung bagaimana nasabah kita. Karena okay. kita uh, balik kepada nasabah kita, maunya apa. Ini sebenarnya hadiah ini juga kita didikasikan kepada mereka. Harapannya kita ada survei. Oke. Okay. Ternyata mereka pengennya ini... Eh, nah eh, Hadiah-hadiah yang sekarang, gitu. Oh. Akhirnya kita coba untuk create ini tetap berjalan. berjalan. Dan iya. harapannya tetap sustain. Setiap tahun akan sama. Setiap tahun punya kesempatan yang sama juga eh, ke ke nasabah-nasabah yang belum dapat. Oh, luar biasa ya, ya luar, luar biasa. Mbak ah? Jateng ini Bang, ya. ya. Oh, untuk perolehan nasabah nih, ibu harus Sehat ibu. Udah lama bergabung ibu bersama teman ah, ya. Sudah. Kesibukannya apa ini, ibu cantik ini? Ah. Negara aja. Abinegara, luar biasa. Mohon maaf, Oke, dan mungkin langsung saja sebelum kita melakukan pengundian, saya akan undang ini dia rekan-rekan saya. Dari pihak notaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang Tengah. Silakan bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan gagap. Ganteng. Ya, dari Gap, tadi nari. sudah menemani kita di awal oh, ya. Oh iya, ini dia. Oke. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, bapak. Selamat sudah makan, bapak? Pak, tadi? Oh, sudah, dong. Sudah, siap, Untuk makan semua ya, ini udah kenyang pastinya ya. Oke okay. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian yang dimulai. Oke, yang pertama sekali lagi, penekan menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Selanjutnya, menunggu komputer mengacak secara otomatis oh, undian. Oke, dan selanjutnya, sesuai dengan aba-aba saya, Silakan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop ya. Sudah siap? Ibu Rizky maul juga luar biasa. Agak menekan ibu, silakan. Ya. Nah, oke. Okay. Sudah siap ya temannya ya. Untuk bisa menekan tombol enter sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok deg ya ini aduh, misalnya ya. Biar di uji dulu ya ibu ya. Grand Prize Mitsubishi Pajero. Kita lihat terus diacak ini. Yang berhak mendapatkan. Grand Plus utama kita ya. Ini doanya apa ini ya? Mungkin mimpi apa nih semalam ya? Oke, Bapak semangat Pak ya. ya tekan juga, ya. <tuk> juga nih Pak. ya. doa juga ini semoga istri saya dapat dapet nih dia. Ini saya yang dapet. sudah Bu ya? Oke okay, silakan. Tiba-tiba bisa tekan enter kembali. Dan selamat. Wow, kalian pada sabar, sabar sabar, kita ya. sabar, sabar, sabar. Sabar, ini kabar, kabar, Lihat ya, para saksi, bagaimana sah atau tidak? Dia Grand Press, satu unit Mitsubishi Pajero, nomor kupon, dan nama yang keluar. Para saksi menyatakan. Selamat, luar biasa, kita berikan yang paling meriah. Oke, okay, dan pastinya uh, selamat kepada pemenang Grand Prize Mitsubishi Pajero. Kita Selanjutnya akan. akan ada penyerahan simbolis ya, tapi mohon izin Bapak Saksi bisa kembali ke tempat lagi Bapak. Makasih bapak. Bapak, bapak. Dan nah, untuk pemenang dari Grand Prize kita Mitsubishi Pajero. Ada dari Capem Setwilda dengan okay. nama Aulia Dian Adia, yeay, selamat kepada Aulia Dian, Dian Adia. Ini capem set build ya, Grand Prize Mitsubishi Pajero. Sekali lagi luar biasa, luar biasa. ya, Pak? Ya, akhirnya sudah dikeluarkan, Pak. Grand Pressnya Bapak apa <tuh> e, ini ya? Yeah. Oke, bikin deg-degan banget ya. Oke dan selanjutnya secara simbolis penyerahanan dia Grand Prize Mitsubishi Pajero akan diberikan oleh Bapak Heri Hartojo selaku pemimpin bidang pemasaran cabang utama kepada perwakilan Nasabah Ibu Rizky Maulida. Monggo Bapak bisa Silahkan naik ke panggung. Bisa bergabung Iya, luar biasa. luar biasa. Bapak uh, Heri Hartojo ya. Pastinya ya. Mungkin bagaimana Bapak menanggapi pemenang Grand Prize kita Mitsubishi Pajero, Bapak? Alhamdulillah kami patut bersyukur karena ...pemenang Mitsubishi Pajero sebagai grand prize... ...di cabang pembantu kami di Seville, ya, Pak. Di Seville oh, dulu, kalau kita tepuk tangan, tangan. Selamat. tepuk tangan sekali lagi ya, Pak. ya. Oke, dan kita undang untuk secara simbolis bisa memberikan... ...ini dia. Wow, ini kunci beneran ya kalau ini Beneran, ya? dong. Oke. Bisa diberikan? Iya, silahkan dokumentasi. Bisa ambil gambar, kita lihat dulu kamera di depan. Iya, ini dia. Ibu Rizky Maulida yang mewakili nasabah ya. Dan juga Bapak Heri Hartojo selaku pemimpin bidang pemasaran cabang utama. Betul, sudah ya. dengan adanya banyak hadiah dan juga grand prize ya dalam acara kami. Semoga kedepannya makin banyak nasabah ya yang berlangganan menggunakan tabungan Bima dari Bang Jateng ya. Pastinya, dan untuk seluruh pemirsa, panen hadiah tabungan Bima dimanapun Anda berada. Untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel Bang Jateng ya. Betul. Karena selain ada pengumuman panen hadiah, tabungan timah juga ada info menarik lainnya. Betul, terima kasih Bapak Hari, Bapak Heri, dan Ibu Ngobidat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir. Oke, dan luar biasa. dan. Tibalah kita di penghujung panen hadiah tabungan BIMA periode 1 tahun 2022. Saya Selagut dan saya Tanah Sabrina pamit undur diri. Sampai jumpa di panen, panen hadiah, hadiah tabungan, tabungan bima, BIMA berikutnya. Yeay. Yeay.